Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info bahagia dan pastinya kabar spesial dari Leslar Di kabar pertama kita mendapatkan cidukan persahabatnya Bapak Bilar dan Ustadz Fahru, masyaAllah. Papa Bi mudah-mudahan selalu istiqomah belajar kebaikan dan semoga teman dan sahabat-sahabatnya juga sahabat-sahabat yang soleh berteman berteman dengan para Ustadz Masya Allah kita bangga melihat momen ini dan Papa Bi juga mendapatkan buku persahabatnya ini di spesial dikasih buku oleh Ustadz Fahru Alhamdulillah mudah-mudahan tetap istiqomah untuk Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora kita lihat di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan Diantaranya dari Sandal Putih Bilar. Masya Allah, seneng banget lihat Kakak kalau sama Ustadz dan orang soleh yang lainnya. Adem gitu, masya Allah, betul sekali. Merasa adem ketika melihat itulah kesayangan kita bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, dan tentunya bersahabat ya, bertemanya dengan para ustadz. Kita lihat juga berikutnya, tanggapan lain. Dari akun Instagram, Yulianto Indah mengatakan, Masya Allah, terus mendekat dengan orang-orang soleh, leslar, mendekat dengan orang-orang soleh semakin menjadikan kalian tidak takut akan dunia, dan segala hujatan kebencian, dan bahkan pujian dunia. Karena mendekat dengan orang soleh hanya membuat kamu takut akan yang membuat dan menciptakan dunia. Allah Ta'ala. Semakin mendekat ke jalan Allah itu bukan jalan yang mudah Itulah maksud dari segala ujian yang kalian hadapi Terus bersyukur dan bersabar aja Leslar Mudah-mudahan persahabat Idola kesayangan kita istiqomah Untuk selalu belajar tentang kebaikan Kemudian kita lihat juga persahabat Dia ada postingan kuitas untuk semuanya Teruntuk Papa B, persahabatnya pastinya luar biasa, Masya Allah, yang selalu diingat oleh Papa Bilar, ini kata-kata yang sangat luar biasa, Aku ingin jatuh cinta kepadamu yang membuatku semakin mencintainya, mencintai karena Allah, quotes yang insyaallah selalu Papa Bilar ingat, persahabat. Kemudian, kita lihat juga berikutnya, ada informasi dari marwah FC. Marwesi mengunggah kembali video dari Ustadz Fahru dan Papa Bilar Namun kita salfok dengan kalimat yang diposting unggahan ini Masya Allah, live-nya TikTok ya nanti katanya tuh Wow, persahabat ya, apa mungkin ada kejutan live dari Papa Bi dan Ustadz Fahru? Bismillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kabar baik dari Let's Love Family Kemudian juga persahabat kita simak diunggahan Bunda Lesti Kejora kemarin Yang mengunggah foto bareng kuda saat Bunda Lesti Olahraga berkuda Namun kita salvuk juga dengan beberapa tangkapan komentar Salah satunya dari Teh Melly Guslaw Teh Melly itu ikut berkomentar Dede mirip banget sama yang main with this day Wow, Masya Allah bangga bersahabat Dia ya. Teh Melly aja mensupport banget nih Bondi Bunda Lesti begitu cantik, begitu bagus dan ideal Kita bangga dengan Leslar Mudah-mudahan selalu memberikan kabar baik, selalu memberikan kebahagiaan, pastinya untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat komentar selanjutnya. Kali ini persahabat yang dari akun Instagram Nishakib85 mengatakan, yuk bisa yuk biar makin banyak teman berkudanya. Masya Allah mudah-mudahan ya. Tentunya Bunda Lesti. Bisa berolahraga, kuda lagi kita selalu menunggu kejutan vlog dari Leslar Entertainment. Pastinya, bismillah, doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family. Ini adalah informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Menuca terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.